dari Lesti Kejora persahabat ya Yang mana selalu membuat kita semakin bahagia dan semakin bangga Kepada idola kita satu ini persahabat ya Perhatikan di pertama ini Ketika momen photoshoot para bumil de sultan persahabat ya Di rumah Kak Gigi Perhatikan persahabat ya ekspresi Lesti Kejora Ini merasa tidak enak banget ya Ketika mamah Gigi harus duduk di lantai persahabat ya saat dedek merasa tidak enak hati ketika mama gigi memilih untuk duduk di lantai saat maternity photoshoot. Masya Allah, etitude dedek baik sekali. Masya Allah banget ya, luar biasa. Ini salah satu kebanggaan untuk kita semua. Kembali, Attitude nomor satu yang dilakukan oleh Resi Kejora terhadap orang tentunya yang selalu dihormati. ya, bersahabat ya Terutama orang yang lebih tua darinya persahabat ya Masya Allah selalu dibuat bangga Mudah-mudahan selalu sehat Dan selalu bahagia untuk idola kita Diunggah kembali oleh akun pecinta leslar.id Ada kalimat kersen yang dituliskan dari postingan tersebut Masya Allah Bunda Utun Love Masya Allah banget yang luar biasa Memang idola kita satu ini selalu membuat kita semakin bangga dan selalu menjadi sasak inspirasi untuk kita semua. Salah satu contoh baik yang diberikan oleh Dede Lesti kejora. Dalam postingan tersebut tentu banyak sekali tanggapan dan komentar yang sangat positif. Dari akun Dina Firly All Shop 2 mengatakan, Masya Allah Bunda Baby L sopan banget. Etitudenya best, pantas banyak yang sayang sama Dede Lesti Pastinya... Banyak sekali yang mencintai Banyak sekali yang sayang terhadap seorang Lesti Kejora Yang begitu ramah Yang begitu baik persahabatnya Dan begitu sabarnya Sangat luar biasa Dan berikutnya kita lihat juga Ini ada doa baik juga Dari A.A Gilang persahabatnya Untuk kakak Bilar Dan Dedek Lesti Kejora nih, Masya Allah mudah-mudahan doa baiknya diijabah persahabatnya A.A Gilang mengucapkan Tentunya mudah-mudahan rumah tangga Lesti dan Bilar selalu diberikan keberkahan dan langgeng. Tentu dan mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Itulah doa yang diucapkan oleh Gilang. Mudah-mudahan doa baiknya dikabulkan. Dan mudah-mudahan juga orang-orang terdekat dari Lesti selalu diberikan kesehatan. Amin, Allahumma amin. Berikutnya kita lihat juga di sini ada sebuah penyampaian langsung ketika live Instagram Teh Yuli ada pertanyaan persahabat ya gimana tanggapan Teh Yuli soal banyak sekali fitnah sana sini kepada Lesti Kejora sahabat ya. Penyampaian sangat luar biasa. Salah satu orang yang dekat banget dengan Dede Lesti Kejora itu Teh Yuli, ini sudah paham dan sudah tahu betul sifat Dedek Lesti Kejora yang selalu sabar dan yang selalu kuat persahabat ya. Tentu memang betul banget oleh Kakak Bila disebut Wonder Woman karena dari sekejora adalah wanita yang sangat kuat persahabat ya itu juga yang disampaikan oleh Teh Yuli masya Allah mudah-mudahan banyak orang yang selalu mensupport selalu mendoakan yang terbaik untuk Lesti maupun Rizky Bilar dan berikutnya juga persahabat kita lihat aja nih wow masya Allah banget ya flashback dulu nih luar biasa. Selalu tentunya membuat kita semakin bahagia Persahabat ya Unggahan ini, momen ini diunggah kembali Di kembali Oleh akun HP Kentang Kota Sultan Kita salpok sama kalimat caption yang dituliskan Selalu terleslar-leslar setiap detiknya Sebentar lagi akan terutun-utun Waduh, Masya Allah banget ya Dulu kita terleslar-leslar Dan sekarang kita akan terutun-utun nih Persahabat ya Doakan mudah-mudahan Tentu anak pertama, Rizky Bilar, maupun Leslie Gejora, ini selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin. Dan kita lihat juga, berikutnya, ada unggahan info dari Antv Jadwal hari Minggu nih di Antv bersabat, ya. Kita jangan sampai terlewat, jangan sampai ketinggalan. Jam 4 sore ada acara Sinatron Cinta Abadi Leslar. Tetaplah setiap bersamaku di Antv Dukung... Dan tetap kompak selalu mendukung karya-karya terbaik dari lesti maupun rizky bilar, terutama karya terbaik dari Leslie Entertainment. Mudah-mudahan persahabat tidak ya, kejutan dan sudahkan vitamin kembali. Siang hari ini tetap stay tune dan patungan channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya.